Sawit umur 3 tahun 2166,24 rupiah per kilo. Sawit umur 4 tahun 2287,53 rupiah per kilo. Sawit umur 5 tahun 2394,77 rupiah per kilo. Sawit umur 6 tahun 2496,33 rupiah per kilo. Sawit umur 7 tahun 2559,62 rupiah per kilo sawit umur 8 tahun 2611,79 rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 2664,66 rupiah per kilo, dan sawit umur Oktober 20 tahun 2741,28 rupiah per kilo, sawit umur 21-24 tahun 2615,81 rupiah per kilo, dan sawit umur 25 tahun 2525,90 rupiah per kilo. Di mana harga minyak sawit mentah (CPO) ditetapkan 12.320,48 rupiah per kilo dan harga kernel 5.393,79 rupiah per kilo dengan indeks k 92,04%. persen. Sekian harga sawit untuk tanggal 14 November 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.